China pada hari Senin meluncurkan roket Long March 4C mendapatkan sepasang satelit di luar angkasa. Roket itu meluncur pada pukul 16.22 waktu Beijing dari pusat peluncuran Satelit Jiuquan di Cina Barat Laut dan mengirim satelit Xian 20A dan Xian 20B ke orbit yang telah ditentukan. Xian berarti percobaan dalam bahasa Cina. Kedua satelit 20 akan digunakan untuk verifikasi orbit teknologi baru seperti pemantauan lingkungan ruang angkasa. Ini adalah misi penerbangan ke-454 dari rangkaian roket March, menurut Pusat Peluncuran. Nah, teman-teman penyita astronomi, begitulah penjelasan singkat terkait peluncuran dua setiap percobaan luar angkasa oleh China pada 12 Desember 2022.